Oke, okay, semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Ini adalah kelanjutan dari episode pertama. Bagi kalian semua yang belum menonton episode pertama, kalian wajib untuk menonton episode pertamanya. Karena apa? Karena biar tahu gitu ceritanya seperti apa. Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode pertamanya, kita lanjut saja ke dalam episode kedua ini. Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode keduanya Oke okay, let's go ke film pendeknya bro ya ini aku ngaku nih jadi kemarin kemarin itu sekitar dua bulan yang lalu aku kan kerja tuh Iya terus apa nah terus aku dipecat tuh karena kelebihan pegawai gitu dan aku terpaksa gitu untuk maling dikarenakan duit aku itu habis gitu dan aku gak bisa makan, dan udah berapa hari aku gak makan gitu. Oh, seperti itu kamu lapar? Iya, aku lapar. Ya udah, ntar aku bakal kasih kamu makan, tapi sabar ya. Iya, tapi kamu maafin aku kan? Iya, maafin aku, soalnya kenapa nanti kamu bakal tahu sendiri. Oh, seperti itu ya? Seperti itu ya? Udah, sekarang kamu mau lihat kan senjata-senjataku seperti apa? Oh iya, mau banget itu. Ya udah, ikut aku ke gudang. Gudangnya deket gak dari sini? Ya deket lah. Oh, seperti itu. Ya udah, buru ikut. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, ini adalah gudang kita atau gudang persenjataan aku, dan itu adalah latihan untuk menembak. Kamu mau mencoba? Hah, boleh nih untuk mencoba. Boleh dong buat apa ya? Kan gak boleh. Oh, seperti itu kamu mau mencoba apa aku mau mencoba SMG kayaknya SMG itu mantap gitu Oh seperti itu ya udah nih aku tunjukin nih para senjataku Oh para senjatamu Iya betul sekali ini senjatanya mahal acip kualitasnya joss aja Wah oh, seperti itu ya seperti itu kamu mau SMG kan ya mau SMG oh, SMG itu karakternya itu ngebredel ya pake cepet gitu fire speednya kenceng Oh iya iya iya. kamu mau ya habis itu kamu mau latihan nembak Oh mau mau mau kalau boleh ya boleh bentar aku ambilkan dulu ya Oke okay, oke okay, oke okay. siap siap itu dia senjatanya wih ini senjatanya ya mantep enggak wih mantep banget ini kamu baru pertama kali apa emang udah dari dulu gitu nembak ini Ah, nembak ini Bukan maksudnya tembakan ini. Oh, gitu. Baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Wih, deg degan gak megangnya. Ya deg degan sih. Ya udah, sekarang kamu praktekan aja ke sana. Ke sana nih. Ya, betul sekali. Bentar-bentar ke sana. Nembaknya gimana ini? Ya ampun, ya ampun. Nih, kamu kan ada persneling nih di tangan tuh. Nah, kamu tembakan aja. Oh, ini ini. Ya betul sekali dan kamu arahin tuh ke titik-titik itu. Oh oke okay, oke okay, oke okay. oke. Sekarang nih boleh nih? Ya boleh dong. Nanti pelurunya habis nggak apa-apa di sini pelurunya unlimited nggak habis-habis. Oh seperti itu. yoi ih yaudah aku tembak ya. silakan celakan. Oke. Okay. Wih wih wih enak banget ini. Widih reloading gini ya. Set set set set set. Widi. Wih. Di. wih. Seru, uh oh, seru, seru, seru, seru, seru, kan? seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, seru, siap seru, seru, seru, siap. seru, seru, seru, seru, seru, wih, set, set, set. Aduh, udah udah udahan ah, aku capek. Lah, kamu capek? Iya, gila banget ya kan nembak-nembakin doang capek. Ya enggak tahu kamu. Ya udah sini sini. Mungkin sekarang kamu lapar. Ya udah, silakan makan dulu nih makanannya. Wah, beneran? Iya, beneran ini untuk kamu. Silakan dimakan. Oke, oke, aku makan ya sekarang ya. Ya, silakan silakan. Oke, oke, oke. Uh, kenyang banget ini. Kamu udah kenyang? Iya, udah, udah. Mantap, mantap. Sekarang kita perkenalan dulu. Sebelumnya kita kan belum kenalan, kan? Iya, bener benar, benar. Yaudah, udah, perkenalkan. Namaku adalah Kelly. Oh, Kelly. Salam kenal. Namaku Maxim. Oh, mantap juga namamu. Jadi gini, kamu kan yang aku ngaku, -ngaku perampok itu, kan? Iya, benar sekali. Hah, <laughs> kenapa kamu menertawakan aku? Jadi gini, sebenarnya aku itu Bos perampok di atasnya, perampok, perampok, perampok. Wah, beneran, beneran. Jadi, kalau misalkan kamu ngerampok rumahku, kamu salah besar bahwa aku adalah bosnya. Jadi, gini, kamu kan baru nih, masih pemula nih. Jadi, perampok ya, betul. Jadi, gini, aku ingin menawarkan kamu mau nggak gabung ke tim kami, tim aku. Aku sebagai bosnya. Wah, beneran, beneran ini hitungannya sangat-sangat mantap gitu Oh gitu Iya gajinya besar dalam waktu sehari kamu bisa dapat miliaran Wah beneran beneran tapi nyari rumahnya yang bagus dan bawa senjatanya yang bagus Oh gitu ya walaupun ada penjaga kita bisa dong ngelawan karena kita punya senjata kan Iya yeah, yeah, bener tapi gini, kamu latihan dulu selama satu minggu Nanti aku bakal ajak kamu ke tempat yang bagus untuk merampok Wah, oh, beneran Beneran, sekarang kamu latihan dulu menembak terus ke loncat-loncat Apalagi itu, pokoknya untuk persiapan kita merampok istana besar Oh, ya, ya, ya, ya Udah, sekarang kamu latihan sana Oke, okay, oke, okay, oke, okay. siap, siap, siap, siap, siap. Wih, wih, wih, ternyata aku salah sangka ya kan Yang awalnya aku kira dia orang biasa saja, orang baik Ternyata dia bos perampok Hahaha, <lacht> aku beruntung atau enggak ya? Menampok dia ya? Hahaha, <lacht> yaudah sekarang aku harus giat latihan Biar bisa jadi miliarder Biar bisa membanggakan diriku sendiri Hahaha, <lacht> udah sekarang aku giat belajar ter, ter, ter, Fokus, fokus. Hey, Maxim, udah siap kamu? Ah, bentar, bentar, bentar. Sini dulu, sini dulu. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Ah, ngasih tahu apa? sini dulu oke oke oke ngasih tahu apa itu caroline jadi gini kamu belum tahu kan sebelumnya itu kamu diapain Hah maksudnya jadi celah kamu dipukul pakai baseball kamu nggak tahu kan kamu pingsan kan aku apain setelah itu ya aku nggak tahu nah sekarang kamu kan udah sadar aku bakal kasih tahu apa saja yang aku lakukan setelah kamu pingsan itu hah beneran beneran nih kamu mau tahu nggak Oh mau tahu banget dong penasaran juga. Oke, okay, oke. Okay. Nih, aku bakal kasih tahu ya. Nih, nih, nih, nih, sini, sini, sini, sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Apa tuh? Apa tuh? Oke, okay, jadi gini ya. Kamu harus ikut Latin aku. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi gini, kan kemarin itu kamu yang tidur. Nah, sekarang aku yang tidur. Kamu langsung saja jongkok, oke? Okay? gimana gimana? udah ikutin aja. nih aku udah tidur nih. eh bentar bentar bentar. ya udah, kamu nanti hitung aja satu sampai tiga. terus nanya aku, udah siapa tuh belum? nah, habis itu kamu langsung jongkok deh. oh seperti itu? ya seperti itu. oke okay, oke okay, oke. Okay. satu, dua, tiga. udah siap? udah dong. oke. Okay. Sebelum kamu tahu, sebelum kamu sadar, aku melakukan ini. Ah, udah lakuin ini Iya Soalnya, ini udah 10 jam. Wah, 10 jam beneran, beneran dong. Waduh, ku baru tahu loh, ya kan? baru tahu kan iya waduh waduh mantul mantul mantul ya jelas mantul dong oh ya sekarang kamu kan udah istirahat ya ah istirahat belum iya maksudnya sekarang kamu istirahat dan besok kita langsung saja merampok itu kan kamu udah latihannya ya oh iya iya iya yaudah sekarang aku langsung saja ya istirahat ya ya kamu istirahat di sini aku istirahat di luar oke okay? seperti biasa gitu oke okay, oke okay. besok kita eksekusinya ya ya besok kita eksekusi kamu ikut aku ke Pulau seberang oke okay? oke okay, siap oke okay, siap oke okay, seorang put tidur dulu sana Oke okay.